Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman nah, di kesempatan kali ini saya bolang lagi ya saya coba mancing saya sudah tiba di spot nah, spotnya masih spot rawa-rawa ya nah di depan saya ini spot rawa namun kali ini saya pakai saya coba pakai umpan jangkrik nah, saya pakai umpan jangkrik nah, mudah-mudahan nanti ada poin yang bisa kita untuk bawa pulang ya teman, -teman dan mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan yang baik ya dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan segala urusannya dan dimurahkan rezekinya ya teman-teman amin ya oke okay, teman-teman tidak usah berlama-lama kita langsung mancing aja ya let's go let's hmm langsung dibawa teman-teman langsung Uh, dimakan dimakan dimakan teman-teman uh. alhamdulillah dapat top babon guys ya, ya dimakan lagi iya Enggak enak teman-teman oke okay, let's go <San> enak lagi teman-teman Alhamdulillah hai, nih. hai, tadi di spot yang pertama nggak ada sambaran ya saya pindah ke spot sebelah sini dan ada yang mancing juga nih mancing nih luar biasa guys baru sebentar udah dapat banyak dapat cepat umpannya pakai umpan lumut mantap nanti lain kali kita coba ya teman-teman nah, itu udah mancing pakai lumut teman-teman Saya masih dipakai jangkrik. Burungnya banyak sekali burung. Kolibri, burung kolibri Papua, guys. Mancing di sini kayak di aviari banyak burungnya. Oke okay, lanjut. Uh, strike lagi. mantap teman-teman tuh, baru taruh. sepatnya besar besar sekali mantep apapun bapun guys sepert siam ini waduh saya nonton aja kali ini teman-teman <laughs> saya punya pancing saya taruh di sebelah pakai yang panjang triknya mudah-mudahan ada gabus atau ikan petik yang nyamber luar biasa ini ya. ketemu sama-sama hobi mancing nih. tapi umpanya berbeda triknya berbeda hasilnya luar biasa guys. Saya dari tadi baru dapat dua ekor teman-teman, ini dapat dua ekor. Wah, uh, masnya udah dapat dua puluh lebih itu, mantap. Oke, lanjut ya teman-teman. Malas saya tadi. Hahaha. <laughs> biasa jadinya, teman-teman. strike lagi teman-teman. Strack, strack, luar biasa. Wah, sepatnya babun Sepat. babon guys. saya jadi penonton guys. Luar biasa. Sepatnya besar besar, begini begini. Sepat siam. Wow. strike lagi teman-teman. Wah, babun. Ya, benang. Ya, benang. Ini Sepatnya besar besar sekali memuaskan mantap kita santai makan jenang dulu es ini jenang oleh oleh dari Gombong Jawa Tengah ini iya Allah uh, lepas oh, itu baru -baru. mantap itu <Segurna> <SILENC> temu -temu makin, temu <SILENCAN> Strike lagi, uh ini luar biasa besar sekali guys. Sepat -sepat, sepat, sepat, bro. Sepatnya, Mas Bro, mantap, bapun kalau dulu saya pertama mancing di Kalau-kalau kala. di belakang rumah. Tapi kita, tapi tahu kasi, ya. kasi, ya. rumah, Tenggelam, tenggelam, Dan ayung gua lu muti Oke, katanya masnya mau pulang duluan karena udah cepat lumayan ya, udah sore juga. Kalau saya mau sampai belum. Anggap aja terusin Ini teman -teman. dapatnya teman-teman. Uh, luar biasa Ini kan semua teman-teman. Sepet-sepet babon semua ini. Uh. Ada 20 ekor lebih nih. Besar dapatnya Wah uh, luar biasa luar rezeki ya Oke teman-teman Saya rasa video mancing kali ini Saya cukupkan dulu sampai di sini ya Karena waktu juga sudah senja Sudah mulai gelap Ini sudah jam 6 lewat Hari ini saya dikacangin Sama tetangga sebelah ya Sama teman saya yang tadi aduh dia dapat banyak ya alhamdulillah mungkin rezekinya dia dia dapat ikan sepat tadi sepat-sepat siam lumayan besar-besar ukurannya dan memang saya pakai umpan jangkrik ya umpan jangkrik dan dia pakai umpan lumut nah mungkin untuk berikutnya nanti saya akan coba uh, cara lumut dan menggunakan lumut untuk mancing sepat siam ya atau nanti mungkin masih umpan jangkrik cuma mungkin saya salah spot kali ya ini mungkin spot-spotnya sepat mungkin ya jadi gabusnya mungkin kurang di sini kurang galak Oke teman-teman, saya cukupan sampai di sini ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.